Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat I Think Yesus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat Terupdate mengenai Ayu Ting Ting Pengen sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya Seputar Ayu Ting Ting performansi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang dari Umi dan juga Fahrul Hadi dia mengungkapkan betapa humble dan juga betapa merangkulnya sosok Ayu Ting, -Ting. Di sini Umi menanyakan kepada Fahrul, sosok pelawak yang paling merangkul di acara di acara lapor Pak kemarin. Di sini Farul berjawab sebenarnya kalau baik baik semua tapi yang lebih merangkul dan dominan lebih ke kayu ting-ting dan disini juga Farul menceritakan bahwa dia kaget banget nih hampir seteru karena pulang-pulang di follow sama kayu ting-ting dan followan tersebut eh, diunggahnya hmm, dipamerkan di second account wah kaget banget nih ya katanya hampir seteru karena di follow sama kayu ting-ting humble baik dan pastinya humoris Luar biasa, setiap orang yang bertemu dengan Ayu Ting Ting pasti merasakan kebaikan Ayu Ting Ting. Ru dan juga Umi adalah salah satu selebritis yang mengakui itu. Semua, setelah untuk Ayu Ting Ting, semoga kebaikannya selalu bisa mewarnai kancah dunia perlawakan Indonesia ya, dan pastinya dunia dangdut nih. Karena sosok Iting adalah sosok yang sangat luar biasa yang menjadi ikon untuk para pedang muda emas sakini. Oke paling ngerangkul di <mukti> rapor Pak kemarin. Oke paling ngerangkul di rapor Pak kemarin. Oke paling ngerangkul di rapor Pak kemarin. Sebenarnya kalau baik semua ya, tapi sebenarnya kalau baik semua ya, tapi sebenarnya kalau baik semua ya, tapi kalau ngerangkul gue kemarin disuruh lebih banyak interaksi sama Kai. Kalau tapi kalau ngerangkul gue kemarin disuruh lebih banyak interaksi sama Kai. Kalau tapi kalau ngerangkul gue kemarin disuruh lebih banyak interaksi sama Kai. ungkapan dari Umi dan juga sahabatnya dari Queen Depok emang sehambal itu kesayangan makanya dia alhamdulillah karinya tetap bersinar sampai sekarang gue perhatiin Kak Ayu emang semudah itu follow orang gak pelit gak sok meskipun papan atas dari anggil 14 menit yang lalu kesayangan yang humble banget kesayangan aku saya selalu dan semoga dipertemukan dengan orang-orang baik amin makasih Galu7351 doanya 12 menit yang lalu Kemudian juga dari Alifari Masya Allah ke Ayu Salah satu yang bikin karir Ayu stabil sampai sekarang Yaitu sikapnya ke seniornya Juniornya selalu hangat saya selalu untuk Ayu Ting Ting ya, Terima kasih Eka 13 menit yang lalu Tinggalkan informasi Ayu yang humble Di sini juga ada informasi mengenai Ayu Ting Ting Yang ditunggu-tunggu nih oleh kita semua Ayu Ting Ting akan hadir 8 Juli 2023 di Jogja Ting Ting memang jarang banget nih ke Jogja dan kali ini para peserta dan juga para sahabat ini ditunggu ya kehadirannya di Jogja untuk menonton Ayu Ting Ting di sini panitia sudah mempersiapkan kehebohannya untuk bisa mendatangkan Ayu Ting di Jogja. Para sahabat bisa melihat sendiri ya Layar di samping ada foto Ayu Tingting yang terpampang sangat jelas Ayu Tingting akan dikolaborasikan bersama dengan artis-artis yang sangat fenomenal Wah seperti apa nih keseruannya Tunggu aja nih Tanggal 8 Juli 2023 Siap-siap ya teh Ayu ada di Jogja Penasaran seperti apa nih ya masyarakat Jogja Menyambut kehadiran Ayu Ting Ting, wah Mimin pengen banget nih bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting ya di acara tersebut. Acaranya masih sangat jauh, namun sudah bisa kita nikmati informasinya pada kesempatan hari ini. Bagi sahabat semua nih yang penasaran pokoknya datang aja ya tanggal 8 Juli di Jogja. Informasi selanjutnya pasti akan Mimin hadirkan hadirkannya untuk sahabat semua. Jadi ada Ayu Ting Ting. Nah, nanti Ayu Ting Ting ini konsepnya kita akan tabrakin, kita akan featuring, mas. Jadi mungkin Ayu Ting Ting jarang di Jogja ya, tapi ini kita akan featuring, kita akan menabrakkan musiknya Ayu Ting Ting dengan uh, sesuatu uh, band atau DJ. Nanti musiknya akan menjadi satu kolaborasi featuring sehingga menarik untuk orang bisa hadir karena Ayu sendiri kita, kita tahu Instagramnya adalah salah satu terbesar di Indonesia ya jadi uh, kemungkinan ini akan menggait uh, peminat juga untuk para hadir yang bisa datang karena perisala ini kita buka 130.000 mas cuma 130.000 ribu Nah Ayu ini akan, akan hadir uh, pada tanggal 8 8 Juli nah, dia akan performance, dan nanti kita akan featuring dia dengan satu sosok, nah itu nanti kita akan publish di sosial. Selanjutnya ada kabar sedih nih, anak dari Ayu Ting Tinding, bingung Sumaira Rajak, sedang sakit cepat sembuh, ikut saya anak cantik anak kuat calon dokter Bilqis cepat sembuh yana cantik bunda anak soleh habiar ceria kembali seperti biasa cepat sembuh cantik pinter, soleh cepat sembuh ikis banyak sekali doa ini untuk bilgis semoga cepat sembuh begitu juga dengan mimin bahkan yang terbaik terbaik buat Bilqis sumairah raja, cepat sembuh sayang bunda huh, dari sore demam ya tapi kuat tetap mau puasa walaupun dalam kondisi yang kurang sehat badannya sangat panas nih tapi iki tetap mau puasanya full sampai sore anak siapa nih? anaknya ayah Ting Ting yang selalu menemersatikan agama nih walaupun masih dalam kondisi sakit namun Ikis masih tetap ceria ya dan seneng banget nih bisa makan kurma pemberian dari Mpo Desi Ica terima kasih Mpo Ica kiriman Uh, makanannya Yaitu berupa kurma ikis sayang Dan juga uh, suka banget nih Sama kirimannya Akan sahabat semua Inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Terus dukung channel ini dengan cara Like, comment, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar sahabat selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Miminahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore dalam tak pusing, tak pusing, cuma panas doang ya. Gak panas, sudah minum obat tadi kan. iya udah. sama minum madunya nak. iya. anak bunda lagi demam, eh seneng dapat kiriman dari siapa ini? tante Ica. tante Ica banyak banget ke rumahnya, makasih tante Ica, doakan kita cepat sembuh, langsung semangat. apa tadi kamu minum obat? enak banget, kemana? favorit, favorit baca Bismillah, Makannya tidak. oke? Okay? oke. Okay. Ah. Bismillah, yami. enak banget, <laughs> enak ya? makasih <laughs> tante Ica. Tante. <laughs> favorit suka nikis. <laughs> sore demam enak, nanti gak pusing, cuma panas doang ya? Gak panas, tapi udah minum obat tadi kan? iyaudah bisa so, minum adu ya nak? iya anak bunda, lagi demam, eh seneng dapet kiriman dari siapa ini? tante Ica tante Ica banyak banget kurumah, ya makasih tante Ica doakan kita cepat sembuh, langsung semangat apa tadi kamu bilang apa? enak banget, gimana? Favorit, favorit ica baca bismillah, makannya tiga, oke? Okay? oke okay. <laughs> bismillah, yami yeah, <yummy>. Enak banget <laughs> enak ya? <laughs> kasih tante Ica, tante ica. <laughs> favorit kesukaan ikis <laughs> dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you